pak udah bisa ah nah, ini setelah diurut sampai hampir satu jam ini ah. akhirnya lutut sudah bisa ditekuk terasa ya, terasa karena dia kangen jadi ini mau kasih pasien kita ini cedera pinggang tadi pagi kemudian ternyata beliau juga adalah pilek flu tapi tidak batuk ya batuk nah ini fungsinya di betis ini apa ini pak dai ini, dengan empu nah, nah. ya, pilek ini untuk penyakit pilek. Kaitan dengan sakit kepala. Dengan sakit kepala nah, ternyata dia diurut Itu adalah kaki. Kaki. Sakit perut juga konong di betis juga ya. Nah, pengaruhnya kan kayak angin. Nah. Dia kayak angin, dia ini larinya ke hubung-hubung kepala Hubung-hubung oh, kepala. Ya. Jadi orang pilek itu karena kita sering rasakan kalau tangka ikan uh. itu itu pas atas kepala itu yang lubang pada waktu kecil hmm. Oh nah, ubung ubungnya itu yang itu. Jadi nah, penyakit itu parah sakit pilek di Selain di betis apa lagi itu selain di betis di bagian leher belakang oh. Sama hubung itu tadi Oh itu tetap juga diurut, diurut nanti Karena oh. itu ada pembukuan darah di situ Pembukuan makanya, darah ya nah, Jadi harus diencerin iya, ya. Ya. ya harus dilimpukan iya. Selain ngurut juga Ada juga dalam bentuk metode ya Seperti bekam ya iya. Tapi itu disedot anunya darahnya Nah itu disedot supaya darahnya itu kalau dibekan itu hmm. dia bisa keluar darah darah oh darah darah kotor itu nah, yang, yang terhisap lain, lain darah kotor apa sih itu darah ini lebih... dia mudah lari ngumpul. oh nah setelah dia ngumpul itu rasanya enak dia hmm. oh begitu nah, ya dia sudah membuku di situ ditare anunya hmm. uh, apa namanya kayak gelasnya itu iya nah, dihilangkan itu langsung itu kan membeku itu darah yang terhisap itu ya membeku makanya di situ enak dia disapih hmm, bisa tapi dia tidak kekurangan darah karena darah yang dihisap ndak ya darah, oh darah yang darah dingin, itu, dingin yang di... jalan itu. oh berarti kalau dengan dibekam juga ya. itu artinya melonggarkan uh... Eh, urat untuk Kelancaran darah ya. ya Jadi orang malas itu banyak Kelancaran darahnya nyumbat gitu. oh, Orang malas, itu orang ya. malas. Dia maunya mau tidur, oh. punya tidur gitu. Karena dia no. Tapi kalau orang kuat olahraga Pasti rajin Rajin Nah ini jadi Pelajaran juga buat kita ini Ternyata enak, Rasa olahraga. malas itu Faktor juga dari mengenai darah yang membeku atau dingin nah. ternyata kalau rata-rata orang yang aktif olahraga atau aktif kerja itu Pasti sehat, eh, dia, Pak kan? sehat dan nah, dia darah itu resah malasnya tidak ada karena Anda apa ada. memang berpengaruh dari darah, ya. darah juga dan berkeringat oh, iya, iya, iya. jadi apa namanya panas itu dia panaskan larinya ke darah iya nah. yeah. Jadi darah itu kalau panas itu enak larinya Pasti sehat tubuhnya mm -mm. Tapi kalau darah itu ngumpul-ngumpul panasnya Berarti badan kurang segar oh, Berarti Jadi, faktor, faktor utama, utama ini nih, dia, kan? Bagaimana menjadikan peredaran kita lancar. dalam tubuh ini bisa menjadi lancar iya. Dengan berbagai cara atau teknik Orang linu-linu lututnya, sakit leher nah. itu pengaruhnya darah itu kalau sakit ma ada juga itu dengan cara diurut ada juga Ada, karena ada dia juga. pengaruhnya juga darah darah. Oh. darah juga itu Darah, gumpalan mulut Penyakit apa itu yang memang agak susah kalau dengan diurut Ada Kayak prostat oh. Itu kan tumor Oh, tidak boleh diurut ya Tidak nah, boleh diurut dia ah. nah, ya, Seperti kanker iya tidak gitu. boleh diurus nah, ya harus kalau orang, harus dengan nah, memakan kalau orang bisa mem memicahkan darah dengan positif itu juga enak karena oh. itu kanker payudara itu pembukaan darah juga oh begitu ya tapi karena berkaitan dengan psoriasis maka tidak boleh diurus kalau orang tidak biasa itu saya silaturahmi di Pak Mat, Abdul ah. Majid itu dia punya nutmegulawak hitam dan itu kan ada benjolan di kakinya, itu sebesar kelereng Jadi caranya dia konsumsi itu Kalau minum kopi atau teh, dia parut, airnya dikasih turun di situ Lama-lama yang sakit dengan itu yang dikelerai di kakinya itu ngempes. ngempes Itu dari temulawak hitam Selain itu kan temulawak kuning juga bagus Nah itu kalau bukan dengan cara ano, uh, urut semua itu dengan cara itu meminum obat, Tuhan, iya apa aja bisa jadi obat, mm -mm. kalau kemauan Tuhan, iya sih, iya. cukup basmalah bisa iya. juga dengan keyakinan. Orang, orang kuat itu tajam itu, iya. baca bismillah, bismillah semua saja. Itu, baca bismillah itu semua itu bisa nunduk itu, mm. apa aja bisa nunduk, tapi iya. Ada kekuatan batin. Ada tergantung dari ingatan. Kalau ingatannya cuma ada yang lima kali ingat Tuhan sehari, iyi. ada yang tidak putus-putus. Ada itu tidak putus ingatannya sama yang puasa itu. Sama nah, Itu namanya batin. Hmm. Tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Bermeditasinya nah, dengan Allah, iyi. dengan zikirnya, dengan mengingatnya. Hati Iya, kalau ibadah salat tersendiri. tersendiri, ya itu dengan gerakan. Itu pun. Nah, itu juga salah adalah untuk mengingat Allah, nah. tapi memang itu hukumnya wajib. Ada pun kita karena kita ya. ini kurang ilmu, baca tahiya aja itu. Iya. Kalau saya dengar-dengar itu lebih banyak yang salah daripada yang benar. Nah ini. Iya. Coba kita belajar sama kiai, sama ulama iya. kan? Iya. Diletakkan sampai di sini harus berhenti. Iya. Itu kalau sama ahlinya enak Seperti kalau orang ahli itu Bukan bukan Allahu Akbar bukan. A -a -a. Dia harus tinggal dia Iya. Dia pakai sahada aja Tinggal di pertinggahan Kalau dia bilang ilaha A -a -a. Itu tinggal dia Iye. Dia harus ada dia kayak Iye. Pisah itu Kan itu. tidak ada Tuhan dulu Iye. Baru kecuali Allah, nah Allah. di situ dia, di situ dia di pisahnya, iya. nah, baru Allah. masuk, Allah. baru masuk digabung diri kita Iyi. sama Muhammad. Iyi. Jadi ini dayengpo bukan cuma Iyi. sekedar mengurut saja, tetapi sering mendengar itu orang-orang pintar. Jadi kita tertambah. Iya beliau apa yang dia peroleh, baik ilmu agama ilmu kesehatan dia tidak pelit orangnya karena dia tahu kalau Allah sangat tidak menyukai makhluk atau hambanya yang pelit bahkan tidak mau ada keberkahan di dalam rumah yang ada satu dua orang yang pelit. Nah, mari kita bermurah hati menyumbangkan tenaga, menyumbangkan waktu. Waktu, menyumbangkan materi maka allah yang menjanjikan bagi orang berserodak bersadakah akan dibalas ada yang secara langsung ada juga yang mengeluarkan terserpilenya lega kan Mas, ternyata ini mengurut sesentuh pilek dengan sakit kepala ini wes dibatasi udah ada lagi pasti dia tidak ingat dia ingat ini yang sakit aja yang pegang pegang ini kan hmm. Iya kan jadi nafasnya itu tidak tersumbat karena hmm. dia pikirannya di sini begitu ya nah. jadi orang yang sakit itu selalu ingat sakitnya itu tambah sakit itu. begitu ya iya. tambah sakit jangan ya. ingat sakitnya jangan ingat sakitnya dia pisahkan antara sakit dengan Tuhan jadi iya. sakit itu hilang Nah, hmm. Karena kita selalu ingat Tuhan, selalu rindu sama iya. makanya bisa di situ. Ia, jadi kita iya. terlalu sakit. Coba ini mendalam ini guys, Tapi ini kita kalau kita bincang-bincang, sahi -sahin bincang ngurut, nah, tapi yang lebih ab, Jadi dia tidak bisa, bisa, Absolut Atau yang hakiki ini yang disampaikan beliau sebenarnya? Jadi pasang orang tua itu karena orang tua cuma satu kali sakit dia langsung meninggal. Begitu sakit dia meninggal, itu yang kita dengar. Hmm. Apa dia kebiasaannya seperti masuk di USA. Kenapa selalu orang masuk USG langsung meninggal di situ hmm. kamu jatuh? Karena dia pesan-pesan ulama itu dia enggak dengar. Hmm. Kalau masih dia siap berdoa. Iya. Tutup muka. Iya. Tutup hidung. Dan boleh nah, kita lagi mah. Mata aja bisa kelihatan. Allahumma ya, tidak bisa dipermainkan kita di sini keluar minta ampun lagi kepada Allah ya Allah, Kalau kita nah, Sudah bersih kuluar. Ya Allah Tuhanku, maaf ampunilah nah. kami, Allah. Cukuplah minta terima kasih hmm. sama Allah itu sudah banyak. Hmm. Tapi kadang kita lupa juga di situ. Iya, yang nah. diingat eh hey, aku mau pergi dulu. Hmm, langsung. Nah, itu. Sama itu yang keluar masuk di nafas itu. Orang mandi, berburu-buru orang mandi, tapi hmm. kadang itu lubang hidungnya itu tidak pernah dicuci sama sekali. Begitu ya. Iya, kadang cebok semua sana hmm. tapi pusatnya itu tidak pernah disambut. Iya. Nah itu. Sudah mandi dipegang itu mata pusatnya ibu su Heeh. Hmm. Karena dia tidak cuci kan? Iya iya iya. iya. Padahal nyangkut di situ. Ya. Nyangkut karena ada cahaya nanti keluar di situ hmm. kalau udah masuk maarek di situ iya ya iya, iya karena maarek yang keluarnya di situ nanti oh, ini ada perubahan bagaimana pak udah ada perubahan pak jadi juga tidur di... iya tidak <laughs> ada nyamuk ya padahal tadi saya di luar itu ada juga mungkin tapi ini tidak ada kok, karena ada penengkalnya itu banyak merasakan dan bersapi. Hmm.